Ya. silahkan ya. silakan dampingin tim Ferut untuk dokumentasi. Iya, ya. ya, silakan. Mas Andri yang butuh. Iya. Iya. Didokumentasikan, kirim ke Sophie di jangan selfie. Lu malah muka lu. Lu bisa moto belum oh. ngitung satu dua tiga bisa ngitungnya satu dua tiga dua tuh, ya tiga oh. Kep siapa ya? Lihat, dari situ ya ganti kok ya berkelas center ayam modern banyak Yok geleng-geleng Oke. 2 3 4 empat kosong. Oh. Indah, kosong, empat. handphonenya ada. Ini telepon 7, -4. 1, 1, 4. di situ tuh di atas tas Di Di luar pindah. Anisa. satu, 1. Ah. orang kedua. Pindah Satu lima Pindah Out play. Dua lima Out Tiga lima Orang pertama Pindah 45 Orang kedua oh. Di luar Kita lima Di luar Orang kedua 5 Empat. Play. Buj Empat lima. Play. Play. Lima sama orang pertama. Play. mulai, mulai. Pree. Pree. Ayo, pree. 65 orang kedua. Play. Mazuk Masuk. Oh. Oh. Bagaimana masuk fokus ya. Terima kasih. Ya punya delapan lima, poin sembilan lima orang kedua, poin 5 lima Sembilan ini, Seben, lima, sembilan enam, hmm. sembilan orang kedua, klik Oh. Nah, kita tonton, kita tonton. Kaya, saya Ayuh. tadi, saya oh. oh. ya. nah. orang saya siapa saya tadi, anak tadi, saya lain tambah kita sampai pindah, sama, Oh, iya, tuh. Oh, iya, tuh. Oh, tuh. Oh, iya, Oh, iya, tuh orang pertama. Terpimpin. Orang Santai Bagus, bagus. Bagus. Ayo, 7 11 Seru, seru, seru, seru, seru. 8 sebelas, orang pertama dalam. Play, panggil. Oh, Masuk, oh. 911. Play. please oh. Oh sebelas. Ya, kiri, kiri, kiri. Oh, belak, yeah. orang kedua. Suruh -suruh permainannya? Hmm. Oh. Masuk pindah 11 10 play Oke Bola 11 10 kiri play tidak sampai 10 11, oh, 11, oh, 11, hey. 11 11 sama sama 12 11 second dua belas sebelas sebelas dua belas Ah, ini oh. orang pertama. Play, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Play Oke, off sama. 14 sama. Pablasama, sama, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, langsung lama buat Haris Wid. Kalau, Pak. Minum dulu Pak, minum dulu, minum, minum, minum minum, Oh iya, Orang kedua 15 14. pertama kedua. Ya, ngelihat. Apa cuma gua Ya udah stop ini, ini Parah, Iya, banyak banget yang sebelah sini. Yang sebelah sana ada yang deketin, Gak ada port ini nih ayah mau ya, lanjut Kopi. Kopi, sayo, ya pertandingan segera nanti kalau bekas aja ya uran, ya Batik, kom, di luar pindah 14 15 play di luar 15 sama play Oke, oke, saya oke, Play 15 play. play. oke, Kaki-kaki Kaki kaki oke, oke, ya, bisa dilanjut? oke, oke, oke, awas, awas, tarikin. Tim medis, awas, tarik, oh, lari, oh, oh, oh, oh, oh, oh. tim medis, tim medis, iya, iya, angkat iya, itu, di pangkalnya itu, iya. Ya, ini di di Iya, udah, iya udah hmm. <gat> uh. Bisa? Kayak ya, ya, ya. ya, ya. itu aja. Uh. Uh. Udah, bisa gak, uh, coba dulu. Iya, tinggal yeah. uh. udah ketemu. Ah, ya keluarin lah bangsa 200.000 buat beli esen ceng ayam dulu oh, oh ya satu kan. orde esen ceng dulu baru itu bisa dimulai ya bola kedua tujuh Hati. Ah, note bisa, Hidup, enggak bisa. Enggak bisa eh? Ganti aja, ganti, ]erapun. ganti. tidak like yeah, ya, nah ini. jangan dipaksain, Bang Kalau saya kalau ngeliat ini dan jatuh ya, itu posisinya agak rizka-rizka. Ya. Kayak kemarin teman saya itu udah megangin lutut, saya yang kebetulan kemarin misalnya. Sekolah nggak keras, kamu boleh ya? Kalau mau datang, kawet! dari bisa rata-rata jangan Payul, ceter terus payul ya? Ah, terus panasir ya? Ke mana itu? Ya. Ada, ada. Kemana Kemarin menang, malam. Menang. Oh mm -hmm. uh, ada, yuk lempar juga. Gitu. Eh, ya. Kemana? Skor 18-15 untuk RC04. Ya, 18-15. 15 untuk rc 04 18 15 menang 5 menit, menit. Oh ya. Ya. 5 menit untuk Oke, minta tambah, tambah gol lu. Ya bagaimana um, Isan. Bisa Pak Bisa Oke, Coba. Ya. ya. kedua, di Pak Firman ya dari F04 dicoba kembali ya, ya. play ada eh garis bawah 15 18 Selamat datang Bang Jumar Poin 16 18 orang pertama ben, 17 18 Bapak ada 17 18 kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. kiri. 18 sama orang kedua. Ya? Sudah lampai banget dan ya nggak besar lagi dan terima, kasih, Gitar, ya. terima kasih terima kasih terima kasih atas dan semangatnya terima kasih ya ya ya ya dulu ya, ya. Ya, ya. ya berarti, ya. berarti, ya. berarti Iya, teman di RT 05 Iya, Iya. Yeah. Yeah. Pak Jum, sebentar. Ini tahun Pak, Pak Jumarin? Bagian, cajian dia, warna sama warna ya? Warna sama, cuma benda yeah. lengan doang. Lengan yeah. doang Iya. Siapa datang? Selamat datang, Pak Selamat datang, Pak Iya. Saya, saya tidak butuh ambil yang tanganmu, Pak. Hahaha. <laughs> <laughs> Silakan. Untuk partai berikutnya, Bapak Oji berpasangan dengan Bapak Ariono akan menghadapi Bapak Rahmat Hidayat berpasangan dengan Bapak Ahmad Poling. veteran. Ah. Thailand turun sebentar urus. Oh, berikutnya kita kasih kehormatan Mang Jumar untuk menjadi wasit oh, untuk pertandingan ya, parpet ini. Iya, amarta terakhir. Tang, ya. ayo korek. Ayo, mah. Ma. Yo. Tawet amburay pasangannya. Ramos masih ada ya ini ya ya ya masuk ke oke boleh Oi ketemu lagi Pak YouTuber Kondang. Iya. ini ya, iya, menentul, ya. Halo guys. Halo mulai. Iya. Ya. Takut, kalau panas, akutnya pemanasannya kelamaan pas main lebih ah, iya. foto-foto pak foto-foto foto-foto foto-foto kalau yang ini saya ikut foto baru foto baru saya ikut sekarang ini terakhir partai <tik> terakhir ini baru ya sini baru ya wasit, kasih ya baru foto baru kesempatan mas. Ya, yeah. oh boleh, foto ini kesempatan masih legend ini. Beneran, beneran, oksigen legend ini. Iya, yeah, iya, yeah. legend ini, iya, iya. fotoin bang, bang Yandri fotoin bang Yandri Legend semua ini, soalnya iya. Yeah, uh. Ya, ya, pendek berarti kakinya doang di foto itu. Uh. Bebas Terima kasih. Ya, silakan. <San> Ada 3 kilo, teman. <San> ya. ya, tadi di RT 5 sebelah mana? RT 5 tadi sebelah mana? Oh, RT 5 sebelah sana, RT 4 sebelah sana, RT4 sudah sini. Bola dari RT 4, ya. Bola dari RT 4, ya. nanti oh senior bae. Iya. Iya. Oke, saya ternyata masih ada di Puri Dua rupanya. Wah. kemana ya? Iya. bola kan. Aku dengan bola. Kan. Okay. Ya. Mulai. Ya, Bila poin aku, aku, really oh, ya ba, ya ba. Di luar. Oh, <sighs> ya. Play. Play. Play. Play. lagi. Dua 0 Bola pertama. Di dalam banget 3-0 <tik> Boleh 4-0 Hati-hati <tik> 3-5-0 Bola pertama ada <tik> Iya, oh, oh. yeah, second orang kedua. kosong orang kedua. Yes. udah biasa. Udah biasa. Baik. Orang kedua. slaw slaw slaw slaw di luar <laughs> rambut aja Bun. <laughs> ya, yes. di dalam delapan orang kedua Ah. Ya. ayo ayo lana mulai kendor ya asik bawa asik ayo satu delapan orang pertama ayo mas ayu mas ayu boy lagi dua delapan orang pertama iya dua delapan orang kedua masuk tiga delapan di dalam empat delapan orang kedua bila balas delapan poin lagi sembilan empat berapa di udara? Dua x, hai, merasa, eh, oh, boleh, boleh, boleh, orang kedua boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, samping, ya, ya terus, terus, terus, terus. Ayo. Ah. 10. Empat. Orang kedua. Tupak RT yang luar biasa Play. buat tuh liat tuh. Kayak gitu yeah, pindah bola. Empat, sepuluh. Orang pertama. kan. Gimana? Pindah bola sulung empat orang kedua dulu pak orang kedua masuk sebelas empat 12 4. Jo, udah tahu. Orang dulu. 12 Mulai itu mulai gak nyampe. <laughs> mulai, mulai, mulai, ya. mulai megang perut. <laughs> tuh orang kedua, oh, tapi Iya, iya, iya, ayah, oh udah mulai parkir, udah mulai parkir. 124. <laughs> Orang kedua 124. Wah, udah, udah ruku dua-duanya ini mah. tidak boleh kalau Mulai Lima dua orang pertama. Saya Lima dua belas, pagi dua belas, lima lima dua, lima lima dua, lima dua, Obrek, brek, brek. Oh, oke, siap. Oke, iya, iya. Oh, iya, iya. <laughs> terakhir, so. Nasi Padang sekalian, nasi Padang. <laughs> wow, iya. obrik, obrik, obrik. I, ini kan radio. Iya, <laughs> <laughs> ya, Malam oke, ini panitia penjualan koknya kurang laris kayaknya. Sempol-sempol gimana sempol? Semalam yang laris manis koknya mah. Iya. Koknya kalau boleh main, udah, Laris. Beda boleh ya, Iya. Oh udah pemain tiga generasi, keren, <laughs> empat ya, berat oh, no. Tidak seperti biasa, asik, mana masih jauh tiga puluh ya? oke, siap tenang. siap, siap, play, siap, siap, siap iya oh. yeah, orang kedua dua belas enam di dalam tiga <hatte> <tukturimu> belas orang kedua hei <Yeah, badai. mikuyenti> Oh masuk. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. -oh. Pakai formalin. <tay> Ayo ayo ayo ayo. Sampai. Kareng nyemes soalnya. 13 6 orang kedua. Oke. capek apa keringet sih? <tipasuk> hei, hei. <Gunam> -guna. <tipasuk> gunang gunang, yo, pertama, asik, oh. ya, temen -temen <tuk> 8 13 orang kedua kiri kiri kiri kiri, kiri. 8 8 bola ya tur mainnya udah ruku tuh yang belakang tuh 13 8 14 8 orang pertama 14 8 ya yeah. di luar 15 8 orang pertama break, break Minum dulu, minum dulu Pegangan tiang, pegangan tiang tiga tiang, tiga tiang tiga menit, Alhamdulillah, menit, tiga menit, tiga tiangnya tiga menit, tiga Tarik nafas. Besok sini sebelah sini kasih tiang lagi teh. Iya. Tarik nafas. Kanan kiri, pagir kayak apa BRC gitu teh. Iya. <laughs> Aduh. Udah, tarik nafasnya udah. Iya. Baru empat generasi mau kelima. Oh iya. Ada kayak bulut. Ada sekitar menit. Kita menonton juga <laughs> bisa. Oh, iya. Kita juga maualnya juga. Tarik nafas. Iya. Ya. Faktor protes siap siap Oke siap siap siap siap siap Pak orang ya. pertama lima belas lapan Oke play enam belas Iya masuk 17 lumayan Terima oh, nyangkut Saya kesal <laughs> 17 18 oh. Hmm di luar pindah bola delapan ya, belas ya orang kedua sampai orang-orangnya out sama ya. poin sembilan tujuh belas orang kedua oh beda lah tujuh belas sembilan orang pertama Di luar orang kedua, 17.9 orang kedua, di dalam poin 18.9 orang kedua. Ih panjang, luar biasa tiupannya. Udah dua kali ditiup Sembilan belas Sembilan Sembilan Dua Orang kedua Dua satu sembilan di luar dua dua sembilan orang kedua dua tiga sembilan orang kedua pelatihnya udah minta dibagi tuh kasih. <tuk> luar <tuk> malah wasit yang dibagi 9 ayo tadi Sembilan Wah ini mah angkat gayung Gak kuat udah ini besoknya Oh ya pokok Ya Ya di luar 925 oh. orang kedua 10 poin <tuk> orang kedua di dalam sama aja ini di dalam ya di luar 26 10 orang pertama masuk di dalam kuat orang kedua daripada nanggung itu dua enam ya, ya. Pindah bola 10 26. Masuk. Poin 11 26. enam yeah. Orang kedua di luar beda, bola dua enam sebelas lawannya dua tujuh. 11. orang pertama. Di luar, Pak. Oh. Berani disumpah, Pak. Wasit, Pak. Depan mata wasit. Orang kedua 27 11. Play. Orang di belakang udah direm tangan lagi. Iya Orang kela... parama, tiga poin lagi. Tahan, tahan. Wih, terjadi. Baiklah. Kringetan apa sih kringet ini? Kringet dua orang pertama nah itu baru awal dua orang kedua next one dua sembilan orang kedua masuk di luar Pita, Orang Masa udah lemes mas. banget malah. udah Terlalu buru-buru. Nanti kok. Masuk. Tau tidak boleh perhatian lagi lagi orang pertama tidak ngomong mendingan out menirkan ha ha sembilan Eh. Jangan. Waduh. Para. Oh, wajar, Tuh, aku wawancara takut pindah doang saya